起来 Bagi turkan Ibas sebagai antar minggu eda, Subuh ras minggu penjelun, itenak-itenak gereja dari BKB, si orang. Ayat sepuluh some... Iba bela kalaksiribah babak Alu pedemri punah Nah sesuai ras 4 ayat 10-106, sifat wakil, njayo ras redegagna -re ibasgaria, dana ras teolog lurus, entah pemandiri rusul enggar, manba. -man. Terlebih man permatan mungkin lebih mengena kalau permatan dikatakan mandiri, mandiri ni nak ke. bangkat ku beserta perasaan simili gladius eum kesatuan iman kala ini sendiri mana? Nih kamu kita jenari sebuah tingkat kesempurnaan Kristus Ia katakan Ini positif dari ini Jemaah teguh siku tuhu alu saya dan dua nakai bila nak ambil bekal tu besar wei tinggal O latin. jika kita bebas terakhir Peturah rasa percaya diri Rasa percaya diri yang kuat Percaya diri kita Kita tidak mampu Untuk berdiri Masuk kita cari Secara teknologi Dana Rasa daya Ibadah masing-masing Yakinlah Mari si tanam terbas dirita Si katakan -kata mandirita Aku mampu mandi ngasih aku jalan Secara yuk Kami, inilah kini bulindu sini, pesendu kami, kesatuan ibumu, pengertian yang benar tentang Allah, kedewasaan yang sempurna, terjadi bertumbuh bagaimana gereja negeri berbeda, bagaimana anak-anakmu bermati. Kami lebih berdiam, siharus mandi, siharus menjenguk. Lah hanya pemimpin saja, sihir, tapi kriminal, kering. kriminal. Sampai kami, membuang kami, lalu surat-surat para Yesus Kristus, kami berdoa untuk kami. Amin. Di tengah gereja, hantu, sisa mana, regel semangat, perpom tentunan, potensi-potensi melambat oleh basikal. mesti segera dipakaikan di dalam kami. Banci Tridak Gereja Yenika Bida Arah Pramata Arah Anak Simula Sampati Segelah pramata. Siku sedang makan umur. Jadi pasu-pasu ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas Bangsa ibas kami ibas-ibasu, ibas pasu ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas-ibasu, kami ibasu ibas-ibasu, ibas-ibasu, ibas Si Sakit makanya iya binggah Tuhan amani saya, Tuhan masuk-masuk keluarga sikatlah kovid ini dan kami, binggah Tuhan makanya si kami nampak besar malunya keluarga binggah kerana kami taat aturan-aturan sini kami panci kami teluhi mas kataan sembaruhi sampati kami bagi -be ini Tuhan Permatan pusat, permata klasis, permata runtun, Tuhan masih masuk negeri Narsara. Ini baca semua menjalankan peringatan lahar terbu. Bulan baru putar kami demi pasal kesungguhan. Kedua tempat di Pelayan kita yang teringat, terima kasih. Jadi, bersedekah, sarung buku, Yesus Kristus, kami berdoa.